Menemani santai malam kalian saat ini, Bang Imen akan memberikan informasi terbaru seputar di Dola Ke kabar pertama persahabat, ya kita tentunya ke momen spesial Yang diunggah oleh Dede Olasti Tinsyora di laman Instagram pribadinya Mengunggah sebuah postingan foto, tangan yang sangat cute banget Tangan dari baby L, anak tercinta, anak pertama dari Dede Olasti dan kakak Rizky Bilar ini sih gemas banget perasaannya Masya Allah Dan di pasangan ini tentu kita salafok dengan kalimat yang luar biasa dituliskan oleh Dede Elasti Nah, kamu benar-benar penerang dan semangat baru bunda Selamat tahun baru 2022, semoga depan kita semua jauh lebih baik Dan selalu dalam lindungan Allah, amin Wow, Masya Allah banget ya, kata-kata yang sangat penuh dengan arti Luar biasa, semakin bangga mengidolakan Lesti Keciora. Di postingan ini juga tentu banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan, yakni dari akun Dir Diria Bakir mengatakan di kolom komentar, masya Allah, BBL sayang, katanya tuh ada juga komentar lain diberikan dari akun Siti Leza 2013 koma masya Allah, Amin. Wah wow, luar biasa banget persahabat ya Dukungan dari para sahabat Para tentunya teman-teman dekat Dari DDLST Dan kita lihat juga dokumenter dari Teh ocha Mengatakan tunggu waca ya Wah wow, allah banget nih Ditunggu banget pasti di kehadiran Teh Oca Untuk menjenguk BBL Persahabat ya mudah-mudahan selalu banyak doa Selalu banyak support Dukungan dari orang-orang baik ada juga komentar lain diberikan dari akun Teh Fitri Carlina Masya Allah selamat tahun baru Bunda Lesti Kejora dan BBL Semoga di tahun yang baru dilancarkan rezeki dan keberkahan Apalagi dengan hadirnya BBL semakin lengkap kebahagiaannya Wah wow, luar biasa banget ya Dan di sini juga ada komentar dari Ria Ricis Yang memberikan love hitam tiga 3 persahabatnya untuk Dada Lesti Kejora ini sih luar biasa juga mudah-mudahan Tentunya kita selalu disuguhkan kabar-kabar baik Kabar-kabar bahagia Ada juga Kak Marcin yang ikut berkomentar Gak sabar mau ketemu kata Gatu wow, Makin gak sabar juga nih ketemu dengan biasa Masya Allah Mudah-mudahan saja ada kejutan yang kita dapatkan Dari teman-teman dekat Lesti Maupun Kak Rizky Bilar. Untuk selanjutnya perhatikan juga sebuah ungkapan spesial yang kita dapatkan ini momen ketika di acara tujuh bulanan. Perhatikan persahabat ya kakak Bilar. Ini lagi elus-elus perut bunda lesti ya, masya Allah banget nih. Di sini terlihat kalau kakak Bilar sungguh tulus mencintai, menjaga, dan tentunya menyayangi dedek lesti Kejora Wow, masya Allah banget ya. Mudah-mudahan selalu bahagia dan kakak Bilar selalu menjadi imam yang baik untuk lesti Kejora dan ke kabar selanjutnya, para sahabat kita lihat ada sebuah unggahan dari akun Teddy Ilal Kejora ia ya, mengunggah sebuah postingan foto kakak Bilar dan sahabatnya persahabat ya kita kembali ke zaman lah <laughs> ke zaman dulu persahabat adalah sebuah kalimat dulu main bareng sekarang beda nasib katanya itu persahabat ya dan di sini ada komentar dari kakaristi Bilar yang berkomentar di apa kabar lu sambil emak ketawa persahabat ya dan ada jawaban komentar yang diberikan. Alhamdulillah sehat Ki, selamat ya Ki, udah jadi ayah sekarang Wow Kita sahabat dengan fotonya persahabat, ya Masya Allah hmm. Dan di sini juga, di sebuah kalimat kansen yang dituliskan Penasaran sama Mahdi, Erna Surya, temen bos, abang, WKWK Katanya tuh, tentunya temen bolosnya ya Memang luar biasa banget nih, zaman bahwa kakak Rizky bilang terlihat sangat keren banget Mudah-mudahan saja tentunya bisa selalu menjadi sesak inspirasi untuk banyak orang. Ke berikutnya, perhatikan juga masih di akun Instagram yang sama. Mengunggah sebuah postingan yang diunggah oleh Kak Kiranafari. Ini percakapan pesan dengan Dedek Olesi Kenciora, sahabat ya. Dan di sini ada sebuah postingan foto Baby L yang ditutup dengan emot nih persahabat, ya, aduh, makin penasaran aja nih. Dan kita lihat juga di sini ada sebuah kalimat, tunggu wawa eteh mingdep ya di netizen. Masa iya aku nggak kasih selamat, aku akan anaknya pendiam. Jadi diem diam deh kita ya, tapi supaya warga Konoha nggak nanya-nanya lagi. Ina ini inu. Jangankan selamat WA tiap hari kalau bisa ya bun katanya tuh Ini ada netizen yang tentunya mendem Kak Kiranavari Kenapa nggak ucapin selamat untuk baby BBL dan dedek Lesti Dan disini langsung diposting percakapan pesan dari Kak Kiranavari dan Lesti Kejora Bahwa tentunya sudah mengucapkan selamat Buat L dan Si Kejora Ini ada-ada aja kelakuan dari netizen Persahabat ya Semua ingin digubris Masalah begini aja persahabat Dipermasalahkan Tentunya ini salah satu contoh yang tidak baik Yuk kita tentunya hargai privasi orang Mudah-mudahan Fans sejati Leslar Tetap optimis, kompak Dan selalu mendukung Yang terbaik banyak komentar, banyak respon yang diberikan Dari akun Instagram AsgaraNita Mengatakan di kolom komentar Ada aja kelakuan warga Konoha Kenapa nggak tanya tukang HP itu sekalian Lem kasih hadiah ke BBL Kan Leslar pun waktu itu tengok bahwa hadiah banyak Tuh persahabat ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun PIPIN Sekolah Leslar Opa Otis sekalian DM Kenapa belum jenguk riweh Katanya tuh Emang ada dari kelaku persahabatan yang Sampai masalah begini aja Tentunya merepotkan orang lain. Yuk, sama-sama bijak, sama-sama kita harus selalu positif mendukung idola kesayangan kita selanjutnya, kita lihat juga sebuah postingan yang tentu membuat kita bahagia. Sebelumnya, Kak Kariswi "Mengunggah sebuah postingan video tuh, ada tangan L yang lagi diajak ngobrol, dan sebuah kalimat bismillah, kita doakan ya, Bang. Timnas kita menang, amin." Masya Allah, dan kita salah dengan suara cegukan. Dari Baby El persahabatnya perhatikan baik-baik ya oh, Masya Allah banget ya Walaupun sedikit Tapi suara cegukannya gemes banget Masya Allah Dengar cegukannya aja kita senangnya Luar biasa bahagia Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat Selalu diberikan kebahagiaan Amin dan kita lihat juga keunggahan Indosiar Ada sebuah postingan yang persahabat dari Indosiar Starter Pack menyambut BBL Wow, makin gak sabar aja nih persahabat ya Tinggal 7 hari lagi Kita sama-sama akan menyaksikan Wajah BBL Yang paling kita nantikan Paling kita tunggu dan paling penasaran Mudah-mudahan tentunya acaranya lancar Acaranya dipermudah dan disukseskan Amin Ya robbal Alamin dan kita lihat juga ke unggahan selanjutnya Info penting kita dapatkan juga dari Pubdance Jangan sampai lupa besok hari minggu Untuk selalu menyaksikan karya terbaik Leslar Entertainment Karena di episode CIL besok ini Sangat luar biasa banget Pastinya ini penuh dengan air mata Air mata bahagia Persahabat ya Dukung terus Mudah-mudahan rating CIL bisa bagus Dan episodenya bisa berjalan dengan tentunya lancar Amin di postingan ini juga tentu banyak sekali komentar tanggapan yang diberikan dari akun Anna Helina 86 biasanya kan Sabtu sama Minggu CAL kok sekarang cuma Minggu aja lagi katanya tuh masih ada yang belum tahu persahabat ya tayang CAL itu hari Minggu saja Sabtu tidak dihadirkan, perhatikan di jawaban komentar di akun Ida Aja 4 Satunya sekarang acara Raffi Ahmad Tuh sahabat ya, ada acara Raffi terbaru di ATV Cael hanya dihadirkan setiap hari minggu jam 9.30 waktu Indonesia Barat Tetap kita dukung, jangan sampai kendal nih Semangat kita untuk mendukung karya-karya Ida lagi Sayangan dan tim kelas Entertainment kita masih menunggu kejutan dan jendekan vitamin selanjutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhambat selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.